Nama Happy Asmara kini mulai mencuat di ranah publik saat dirinya merilis single yang berjudul Dalam Liane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tuljalin. Pada video kali ini saya akan menggambarkan sosok Happy Asmara. Untuk biodata, profil dan fakta Happy Asmara nanti akan saya bahas lebih lanjut. Namun, sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini, maka jangan suka untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan mata besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Jika teman-teman ingin mensupport dan berlangganan channel ini, maka silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat, subscribe itu gratis. Oke lanjut Lagu yang berjudul Jalan Liane Mulai terkenal dan sempat trending Di Youtube dan media sosial lainnya Berkat lagunya yang trending Nama ini mulai naik daun Dan dikenal banyak orang Kok Jalan Liane sih Ya nggak tahulah lah Ini saya cuma baca dari website Delicia.com Di umur yang masih belia tidak mudah bagi gadis tersebut untuk meraih mimpinya menjadi penyanyi dangdut Apalagi banyaknya pendatang baru yang akan menjadi pesaingnya kelak Untuk itu ia harus mengetahui selera pendengarnya agar lagu yang ia rilis mendapat respon positif dari khalayak Namun jangan salah sebelum menjadi terkenal seperti sekarang Gadis yang mempunyai paras cantik tersebut telah mencoba peruntuhannya dan menjajal menjadi penyanyi pop Namun takdir berkata lain ia malah terkenal saat menjadi penyanyi dangdut Sebelum terjun menjadi seorang penyanyi Ia lebih dulu terjun menjadi model anak-anak Karir modelingnya juga terbilang lancar Karena ia memiliki paras yang cantik serta sifat yang sopan dan ramah Namun menginjak remaja ia mulai tertarik untuk terjun ke dunia tarik suara Meski tak langsung terkenal seperti sekarang ia tetap tidak putus asa. Bahkan, ia sempat putar haluan dari menjadi penyanyi pop hingga menjadi penyanyi dangdut. Menjadi penyanyi dangdut ternyata lebih menyenangkan dan cocok untuk dirinya. Ia mulai terkenal berkat beberapa single yang ia rilis laku di pasaran. Ia sangat bersyukur bahwa lagu yang ia bawakan dapat menghibur pendengar setianya. Biodata dan profil Nama lengkap yakni Happy Rismanda Hendranata Nama panggilan yaitu Happy dan nama panggung Happy Asmara Tempat lahir Kediri 10 Juni 1999 Berkeluarga negaraan Indonesia dan beragama Islam Pendidikannya di Universitas Terbuka Fakta-fakta dari Happy Asmara Happy Asmara adalah penyanyi dangdut yang terkenal berkat lagu yang berjudul Dalam Dianek. Sebelum terjun menjadi penyanyi dangdut, ia lebih dulu menjadi penyanyi musik pop. Saat usia masih muda, yakni di, di usia 8 tahun, ia sudah menunjukkan ketertarikannya menjadi artis. Ia mulai mengikuti casting untuk menjadi model majalah anak-anak. Mulai terkenal menjadi penyanyi dangdut, ia ternyata mempunyai fans club sendiri yang bernama pas hati atau pasukan happy asmara sejati meski sudah terkenal menjadi penyanyi dangdut top di jawa timur ia masih tetap ramah kepada orang lain dan memilih tampil dengan gaya sederhana karirnya eh, karirnya yang mulai menanjak Lagunya yang berjudul Sambal Terasi dan Benci Kusangka Sayang Mulai digemari oleh pendengar hingga trending di Youtube Ia mengenyam pendidikan di universitas terbuka dengan mengambil jurusan PGSD Selain mempunyai impian menjadi penyanyi dangdut, ia juga mempunyai impian untuk menjadi seorang guru Sebelum namanya terkenal di dunia maya maupun dunia nyata, ia lebih dulu terkenal di wilayah Jawa Timur Berkat lagu-lagunya yang kerap trending di Youtube, ia kini menjadi terkenal di Indonesia. Selain pandai beda nyanyi, dengan cengkok dangdut maupun pop, ia juga pandai menciptakan lagu. Di lagu yang ia rilis terdapat juga lagu karangannya. Kesuksesan yang ia raih tidak semata-mata instan karena hal-hal yang membuatnya viral. Namun ia meniti karir sedikit demi sedikit hingga kini kesuksesannya menghampirinya Bahkan kini ia mempunyai fans tersendiri yang sangat setia mendukungnya dimanapun ia berada Mulanya ia hanya terkenal di wilayah Jawa Timur Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya lagu yang ia rilis membuat namanya makin naik daun Dan terkenal hingga seluas lapisan masyarakat Kini di umurnya yang masih muda, ia sudah meraih kesuksesan yang ia impikan, namun tak menampik bahwa pendidikan juga aspek penting yang harus diperhatikan olehnya. Ini, buktikan, ini dibuktikan dengan kuliah di universitas terbuka dengan mengambil jurusan PGSD. Ia harap selain bernyanyi, ia juga mempunyai impian untuk menjadi guru suatu saat nanti. Dan cukup sekian biografi singkat tentang pedangdut Happy Asmara Dan perjalanan karirnya Semoga menawawasan kita pada hari ini Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai No!